Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali lagi hari ini kita belajar prakarya Pada pertemuan keempat ini Kita akan mempelajari tentang Kemasan produk dan cara membuat kerajinan benda keras, adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui literasi peserta didik mampu mengidentifikasi kemasan produk dan mampu membuat kerajinan bahan keras. Mari kita simak pembelajaran hari ini, ya. Sekarang, coba kita perhatikan, ada dua gambar yang Bapak sajikan. Di atas dan di bawah Kira-kira menurut kalian Itu gambar apa? Ya, benar Bapak kasih tahu saja Itu adalah Yang di atas gambar Pas bunga dari Botol kaca Yang di bawah adalah Kemasan produk Bahan keras Jadi, supaya lebih tahu Kalian Mengenai kedua barang tersebut, hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai keduanya. Disimak baik-baik ya, anak-anak, supaya tidak gagal fokus. Baik, anak-anak, kita mulai pembahasan hari ini. Yang pertama mengenai kemasan produk. Kemasan secara umum adalah sebagai bagian keluar. Yang membungkus suatu produk dengan tujuan melindungi produk dari cuaca, guncangan, benturan, benda lain. Nah, itu adalah pengertian dari kemasan produk. Adapun fungsi kemasan yang pertama untuk melindungi, yang kedua ciri khas produk itu sendiri, yang ketiga. Meningkatkan minat pembeli Jadi Kalau kemasannya bagus Kebanyakan minat dari pembeli Itu akan meningkat Jadi ini juga penting Dan yang terakhir yang keempat Memberikan kemudahan untuk pembeli Dalam artian Dalam membawanya Dalam menyimpannya Jadi Kalian sudah paham Fungsi kemasan itu Sangatlah penting untuk produk-produk jual Dapat kita lihat Contoh-contoh kemasan berikut Ada kemasan dari kertas Ada kemasan dari kayu Dan ada pula kemasan dari plastik Tinggal kita pilih Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Saran Bapak Jika suatu saat Kalian ada yang menjadi Supon rajin Produk kalian bisa memikirkan kemasan untuk kerajinan kalian. Buatlah semenarik mungkin, sesimpel mungkin, agar minat pembeli dapat meningkat untuk membeli produk kalian. Baik, kita lanjutkan materi kita. Pembahasan kita selanjutnya yaitu berkarya kerajinan bahan keras. Anak-anak, dalam berkarya, kita mesti memperhatikan beberapa syarat. Dan syarat ini harus kita perhatikan. Agar apa? Agar apa yang ingin kita buat dapat tercapai dengan keinginan kita. Apa aja sih syarat-syaratnya? Yang pertama, jelas kita harus memiliki judul karya yang kita ingin buat Yang kedua, perancanaan harus matang Baik identifikasi kebutuhan, yaitu alat dan bahan, maupun ide atau gagasannya Dan yang ketiga, pelaksanaannya itu sendiri Yang mana pelaksanaan itu meliputi, menyiapkan alat dan bahan yang disiapkan sesuai dengan rencanaan yang, ke, yang selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan kerajinan tersebut hingga finishing itu harus diperhatikan dengan seksama dan jangan ada yang terlewatkan agar kerajinan yang kita buat dapat maksimal dan bernilai tinggi sekarang Bapak akan menunjukkan contoh pembuatan kerajinan bahan keras dari bahan keras buatan yaitu botol kaca. Yang mana video ini adalah proses pembuatan pas bunga. Disimak videonya ya. Audio Jungle jungle. audio jungle Jungle. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, menarik bukan? Dan sederhana.